Kurang lebih lima bulan pasca banjir bandang di Kabupaten Lu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, warga korban banjir mulai merasakan hidup yang cukup layak di hunian sementara atau huntara yang dibangun oleh pemerintah setempat. Tambahan pembangunan rumah tetap pun mulai digenjot oleh pemerintah di awal tahun 2021 khususnya bagi para warga yang kehilangan tempat tinggalnya akibat tersapu ganasnya air banjir bandang. Warga pun tetap berharap perhatian pemerintah dan pihak terkait untuk penyediaan air bersih, sanitasi MCK, dan penanganan kebersihan di area Hunian Sementara. Untuk informasi selengkapnya, berikut laporan rekan kami Muhammad Aliyah dari lokasi Hunian Sementara korban banjir bandang di Desa Radda, Kecamatan Masamba, Kabupaten Lu Utara. Halo sahabat Jos Murin Channel, kita berjumpa kembali di tayangan kita kali ini dan kali ini kita kembali berada di kawasan uh, pemukiman bagi korban banjir bandang Kabupaten Lu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang terjadi 13 Juli 2020 yang lalu. Hari ini kurang lebih uh, sekitar lima bulan pasca terjadinya banjir bandang di Kabupaten Lu Utara dan masyarakat yang ada di kawasan ini mereka tetap uh, hidup Boleh dikatakan uh, Cukup layak uh, Beberapa Kawasan di tempat ini Sudah dibangun uh, Kawasan pemukiman Buat, buat keluarga uh, Pengusian nah, Hanya yang menjadi persoalan saat ini Pemirsa bahwa hunian tetap ini contohnya di belakang kita ini adalah hunian tetap yang sudah dibangun oleh pemerintah dan rencananya di lokasi ini akan dibangun tambahan hunian tetap ya hunian tetap akan dibangun di lokasi ini ini kurang lebih ratusan hunian tetap akan dibangun di lokasi ini bagi korban banjir bandang lutar dan kabarnya ini tetapnya akan dibangun di awal tahun 2021 ya kita lihat di sebelah sana juga pemirsa ini juga ada beberapa kawasan yang telah dibangun oleh masyarakat sendiri atas dana sendiri dan beberapa relawan yang membantu untuk membangunkan hunian buat mereka Uh, ini tepatnya berada di depan lokasi uh, pengung pengungsian sementara bagi korban banjir Ya persoalan yang dihadapi oleh pengungsi saat ini adalah uh, Tentunya yang pertama adalah air bersih Kemudian sanitasi MCK, mandi, cuci, dan kakus uh, Beberapa WC yang ada di Hunian ini Ini sudah uh, tersumbat atau buntu dan uh, sudah tidak berfungsi dengan baik tentunya ini membutuhkan perhatian dari pihak terkait untuk membenahi setiap lokasi atau uh, setiap masalah yang ada di hunian sementara atau huntara di Desa Dusun Lawadi, Desa Rada, Kabupaten Luwu Utara. Ya. Demikian pemirsa yang bisa kami laporkan untuk Anda. Selamat Alia untuk Jos Murin Channel.